baiklah para sahabat selanjutnya manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini bang akan memberikan informasi menarik seputar idola kita ke kabar pertama persahabat ya kita lihat aja sebuah spesial yang kita dapatkan ternyata kegiatan Dede Lesti hari ini itu ditemani oleh AAB Beni persahabat ya juga gemes banget nih outfit yang dipakai oleh Didak Lesti hari ini membuat kita gemes membuat kita bahagia banget persahabat ya mudah-mudahan semuanya dilancar dan dimudahkan urusan yang dilakukan oleh idolake kesayangan kita momen tersebut ini dari kembali oleh aku Family ada 23 ada kalimat kemsen yang dituliskan kagak bilar lagi syuting jadi yang temani dari LSD Aa Beni muliana Sopiani bunda Lesti cantik ya aduh cute banget nih <laughs> Bayang tanggapan komentar juga nih yang diberikan dari para fans sejati Salah satunya dari Akun Ihsan Anaskor enam. Masya Allah deh semoga selalu dikasih kesehatan Best wanita mandiri katanya tuh masya Allah banget ya Wonder Woman Wanita hebat, wanita sukses Dede Lesti kejora Selanjutnya, kita lihat juga persahabatan sebuah postingan cute nih. Wah, wow, memang luar biasa banget nih. Si idola kita persahabat, ya selalu tampil beda banget setiap harinya. Aura-aura dari Dedek Lasti dari Bumil Cantik ini selalu aura auran aja nih persahabatan ya. Dan tentu di postingan ini banyak sekali pertanyaan: Dedek lagi di mana? Dedek lagi sama siapa? Persahabatan ya, kita lihat aja nih ke kolom komentar kita lihat di akun Instagram habi.bis.9599q ada Leslar dedek lagi di mana tuh persahabat ya cantik banget dedek sih <laughs> kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Aynurul Fatimah 7 dedek dengan siapa tuh persahabat ya banyak sekali pertanyaan dedek lagi di mana dengan siapa masya Allah ya idola kesayangan kita Selalu saja banyak support, dukungan dari orang-orang baik yang terus mencintai idola kita ini Dan selanjutnya juga persatikan persahabat sebuah unggahan spesial info nih Bahwa Lesti Kejuaraan yang akan menjadi bintang tamu di acara Indonesian Music World 2021 yang akan hadir di RCTI Persahabat, ya wow! Pastinya ada kejutan kembali yang akan diberikan oleh idola kita. Info ini juga kita dapatkan dari Lesti Bilar, underscore Leslar. Kalimat caption info pun dituliskan. Senin 6 Desember 2021 Indonesian Music World 2021 Pukul 18.00 WIB Live di RCTI Persahabat ya Pastinya suaminya nemenin dong <gifat> Kita lihat aja nih Ke info resmi dari Langit Musik Persahabat ya, tinggal 4 hari lagi Malam Puncak Indonesian Music World 2021 By Langit Musik Ini akan hadir Hari Senin tanggal 6 Desember 2021 live di RCTI jam 18.00 WIB Bakal hadir tentunya persahabatnya artis-artis papan atas Indonesia Yang akan mengisi acara IMAH Indonesian Music World 2021 Ada kalimat caption juga info yang dituliskan oleh Langit Musik Hamin 4 malam puncak Indonesia Musik World 2021 by Langit Musik disiarkan secara langsung tanggal 6 Desember pukul 18.00 WIB. Udah siapin cemilan belum nih sobat? Acaranya bakal disiarkan di TV loh tuh sobat, ya Siapkan cemilan kalian para fans Langslar untuk menyaksikan idola kesayangan kita akan tampil sebagai bintang tamu di acara tersebut. Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan salah satunya dari akun Rasa Anuskeles 24 Gak Sabar liasan idola bawa piala ima lesti kejora love tuh. Kita tetap optimis kosaobat oh, ya. Dedek mesti bisa bawa bawa pulang piala penghargaan. Dan selanjutnya juga perhatikan ada sebuah unggahan spesial yang mengunggah spesial ini dari Pak Ferry pas Sabat ya wow ternyata anak laki-laki Pak Ferry sedang ulang tahun nih yuk kita doakan kita ucapkan selamat untuk anak Pak Ferry mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan menjadi anak yang berbakti dan tentu anak yang sukses seperti ayahnya Amin dan kita lihat di kalimat kalsen juga yang dituliskan oleh Pak Ferry. Selamat ulang tahun anak lelakiku selalu sehat dan berkembanglah dengan baik Semoga Allah SWT selalu melindungi Muna. Amin. Dan banyak sekali komentar dari sahabat dari orang-orang terdekat Ferry, Ada Dede Prawira nih Bang Dede juga ikut berkomentar Barakallah eh sang ganteng jadi anak yang soleh kebanggaan Dede Ferry Fernandes dan momi erin grakelsita ya selalu sehat nah amin masalah banget ya ada juga komentar dari bang deri ini happy birthday and sun all the best nah masalah banget ya mudah-mudahan saja tentunya dukungan juga di selalu banyak Pak Ferry yang selaku tentunya selalu mensupport di DLSD dan Rizky Bilar perhatikan juga di IG pribadi Pak Ferry ini mengunggah sebuah postingan dari Bang Adi Sky ada seorang kakak Rizky Bilar juga ya kita lihat sama kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Pak Ferry ngeri anak-anak muda kaya raya semoga terus disiplin seperti sekarang ya ini memang luar biasa the best banget ya ngeri kata Pak Ferry Masya Allah Mudah-mudahan saja terus sukses Dan selalu bahagia untuk mereka Amin Dan berikutnya juga persahabat yang kita lihat yang mana Rizky Bilar ini masih lanjut syuting sampai malam ini persahabat Yahyo doakan juga nih Tentunya untuk Rizky Bilar mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kesehatan dan kasih support semangat Untuk kakak Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan, kabar baik gabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangal selanjutnya